Ya, terima kasih untuk uh, Bapak sudah menyempatkan hadir uh, bersama saya untuk memulai diskusi kita pada hari ini uh, Ada beberapa hal yang ingin didiskusikan pada hari ini Jika Bapak sudah merasa siap, uh, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini Jadi, saya mempunyai masalah dengan istri saya di dalam rumah tangga saya Dan karena hal itu saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Bapak. Sebenarnya, saya malu untuk membahas hal seperti ini dengan orang yang baru saya temui. Namun, karena saya membutuhkan sudut pandang dari orang lain, karena belum bisa menyelesaikan masalah ini, dan karena itu, kerabat saya menyarankan saya untuk pergi ke sini. Ya, yang seperti saya selalu katakan di awal. Memang rasanya sulit atau terasa aneh Untuk berbagi rasa dengan orang yang baru kita temui Atau baru kita kenal Apalagi untuk permasalahan yang sangat pribadi seperti ini Saya telah menemukan banyak yang kurang nyaman seperti Bapak juga Tetapi perlahan lahan setelah diskusi dimulai Mereka lebih santai dan lebih Mau terbuka untuk bercerita, untuk berdiskusi dengan saya. Semoga ke depannya, saya harap Bapak juga bisa akan lebih santai ke depannya. Sepertinya saya setuju dengan pernyataan yang Bapak berikan. Ya mari kita lihat saja bagaimana nanti ke depannya. Sebenarnya saya belum pernah melakukan diskusi konseling seperti ini Namun karena kerabat saya menyarankan saya Sehingga saya mengambil langkah ini Ya seperti yang Bapak katakan di awal sebelumnya uh, Bapak ini kan uh, lebih memilih uh, Biasanya untuk menyelesaikan masalah Secara pribadi atau secara mandiri Dan melakukan segala halnya lebih Senang untuk melakukannya secara seorang diri Sebenarnya ini cukup menjadi sudut pandang yang seimbang Dikarenakan Bapak juga memerlukan untuk Atau membutuhkan sudut pandang dari orang lain Yang dimana proses ini mungkin akan memberi manfaat yang cukup banyak untuk Bapak, Bapak sendiri Ya, memang saya belum berhasil untuk melakukannya sendiri Namun, mari kita coba saja Ya, jadi bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu situasi uh, saat ini seperti apa uh, Bagaimana atau sejauh mana uh, yang sudah Bapak alami dengan uh, istri Bapak? Awalnya hubungan saya dengan istri saya, Lili itu baik-baik saja dan dia juga cukup sibuk dengan pekerjaannya Lalu Ia juga sedikit mempunyai masalah dengan temperamennya Namun akhir-akhir ini kondisinya agak sedikit berbeda Sekarang ia lebih sulit untuk mengendalikan emosinya Dan sebenarnya saya cukup terganggu dengan itu Karena saya khawatir dengan pengaruh terhadap anak-anak saya Jadi kalau boleh saya ringkas, uh, istri bapak menjadi lebih sering marah-marah tetapi di samping itu Bapak masih bisa untuk meredakan emosinya namun air-air ini emosinya menjadi begitu hebat menjadi meledak-ledak sehingga Bapak berpikir pengaruhnya terhadap diri bapak sendiri beserta dengan pengaruhnya terhadap anak-anak bapak sendiri Iya, anak-anak masih kecil Yang pertama adalah Bagas, ia berumur 19 tahun Karakter dia lebih dewasa dan bisa menerima Lalu yang kedua adalah Bilkis Ia masih berusia 6 tahun Karakter dia itu sangat perasa dan sensitif Saya khawatir akan pengaruhnya terhadap anak-anak Terutama Bilkis Jadi yang saya lihat adalah lebih mengkhawatirkan anak-anak uh, seperti halnya Bagas yang seperti oke okay, saya bisa mengatasi ini semua, saya bisa melewati ini semua walaupun uh, mungkin nyatanya di hati kecil Bagas uh, sedikit uh, susah untuk menerima hal tersebut. Dan untuk Wilkis yang masih berusia enam tahun dan memiliki karakter atau sifat yang lebih perasa uh, ketimbang kakaknya Uh, mungkin itu akan menjadi hal yang berat untuk Bapak pikirkan, ya. uh, dan di mana mungkin uh, Anda berpikir uh, setiap harinya menunggu ledakan emosi dari istri Bapak, yang di mana nanti akan timbul lagi efek-efek terhadap anak seperti itu. Untuk saat ini, saya lebih memprioritaskan anak-anak saya daripada status pernikahan saya. Sehingga saya melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga hubungan keluarga saya supaya harmonis. Dan semua upaya itu untuk anak-anak saya. Saya sangat terkesan upaya Bapak untuk uh, memperhatikan anak-anak, uh, menjaga mereka dalam lingkungan yang stabil, Uh, saya sangat apresiasi hal itu karena itu adalah pekerjaan orang tua yang sangat krusial Yang dimana bisa membangun lingkungan yang baik, sehat, uh, dan stabil untuk anak-anak Saya sempat ingin pergi dan mengajukan cerai Namun menurut saya itu bukanlah tindakan yang tepat jadi jika saya ringkas materi kita atau diskusi kita pada hari ini dimana Bapak menyampaikan rasa lelah, depresi, frustasi uh, terhadap hubungan kepada istri Bapak yaitu Ibu Lili yang dimana saat ini emosinya sedang meledak-ledak, sedang menjadi-jadi. Namun di samping itu juga Bapak berpikir uh, efek yang dirasakan oleh anak-anak, terutama untuk Bilkis yang masih berusia enam tahun, yang dimana ia memiliki sifat atau karakteristik yang begitu perasa atau ingin tahu uh, apa yang terjadi di dalam keluarganya. Di samping itu, juga Bapak mengupayakan segala cara untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga, uh, tetapi uh, istri Bapak juga masih tetap meledak-ledak uh, uh, sampai saat ini di mana Bapak sempat berpikir untuk mengambil langkah untuk pergi atau mengajukan cerai tetapi uh, Bapak berpikir lagi bahwa itu hal yang tidak perlu diambil atau tindakan yang tidak perlu dilaksanakan apakah semuanya sudah terangkum dengan jelas? Ya, itu semua sudah terangkum dengan jelas sesuai dengan yang saya utarakan dari pikiran saya. Dan untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk orang yang jadi lebih baik lagi. Semoga saya bisa bertahan. Baik, jika semua sudah teringkas atau terangkum dengan jelas, kita bisa akhiri dulu diskusi kita pada hari ini. Yang dimana? Uh, semua kita sudah merangkum masalah Bapak Dari awal hingga akhir Yang dimana mencangkup tentang permasalahan uh, Bapak dengan istri Bapak Dan efeknya terhadap anak-anak uh, Bapak Dan cara Bapak untuk mencari jalan keluar untuk masalah ini Kita sudah pecahkan sama-sama Lalu selanjutnya jika Bapak ingin bekerja sama dengan saya, saya bisa bantu di lain waktu untuk uh, membangun keluarga Bapak yang lebih ya, harmonis lagi dan saya bersedia untuk uh, memberi sudut pandang uh, dari kacamata yang berbeda.